Hi Pips, salam semangat dari Jogja. Ada yang mencuri perhatian nih saat televisi sedang di sekitaran Malioboro, yaitu street performers yang sekarang lebih terstruktur. Contohnya seperti para fotografer jalanan ini. Kini mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan tetap dan menjadikan hobi mereka sebagai profesi yang menjanjikan. Awal mulanya eh, kegiatannya di 0 kilometer sebenarnya di ujung selatan Maliboro depan Gedung Agung Istana Negara di pusatnya kota. Ya <tuh> sebagai street perform antara lain ya kegiatan foto-foto ataupun kegiatan eh, musik jalanan gitu musik pikir jalan. kita ditugaskan lain sama pemkot untuk mengemas mengemas kegiatan di wajah kota itu biar lebih laks itu mas lebih laks itu maksudnya kita jangan kita yang cari tamu jadi kita diam atau kita, kita di tempat tapi mereka yang datang gitu. Nah, kalau libur liburan atau weekend gitu bisa 1 sampai2 juta tergantung kekuatan fisik ya. Nah kan itu fotografernya kan berarti yang nyawa juga dapat ya? ya dapat semuanya kan uh, setor ke yang punya baju nanti di akhir kita udah dapat berapa kapal nih misalkan dapat uh, 10 kapel ya 500.000 Kasih yang uh, punya jadi di semuanya, kebagian, pembayarannya cash atau cash bisa transfer. Bisa kalau untuk yang band itu enaknya, anu, enggak kerja pun, maksudnya udah kerja, udah ngeband di rekor. Kita pasang kirisnya di situ, duit bisa jalan terus. dulu sebelum pandemi saya bikin dua dua, uh, dua area nih barat Jalan Malioboro itu untuk musik, timur Jalan ini untuk booth. foto but, ya booth. Terus, uh, foto but. Masih sendiri ikut foto-foto juga. Foto-foto ikut semuanya ikut. ya? Musik juga. musik juga ikut. <laughs> sendiri udah bantu banget nanti untuk mempunyai hidup ya sangat membantu membantunya dibantunya uh, secara legalitas mungkin ya uh, misalnya untuk musik tuh nol KM kustik kita bentuk itu legalitasnya udah komplit lah secara uh, dinas pariwisata pol PP dan Pol PP terus banyak dikasih acara-acara juga. foto-foto ya kalau di, di 0KM tadinya iya tapi kita sempat bisa menjelaskan lah apa apa itu eh, nggak eh, boleh ada transaksi kan di sana tapi dengan karyanya kita semakin eh, semakin kemana-mana terus semakin dikenal semakin viral sendiri kok itu terus dan mereka nggak keberatan juga, murah juga. Kita belangkon Ya, Poko e, Poko e ini, ini milik eh, ketua kampung, istilahnya ketua kawasan kampung wisata Pajeksan. tadinya, tadinya cuma nyewain biasa, tapi nggak punya. Partner untuk nembangin yang lebih keren lagi gitu. Dulu cuma mau disewa pakai HP kan kurang sip. Sekarang kita, saya teb jembatan ini kita saya temukan dengan fotografer uh, fotografer fotograf saya itu. Kamera zoom perutan perut lihat masa depan. Satu, banyak, justru paling dua, banyak di pandemi Justru di pandemi ini paling banyak karena Orang lebih banyak lihat HP terus Kita viral di mana-mana di kan, di TikTok, di Instagram Jadi cepat gitu loh, orang semua lihat HP Paling kita lebih eh, jaga comfortnya di laundry ya Tiap hari kita laundry harapannya untuk hanya ini yang membedakan trotoar Malioboro dan trotoar di kota lain itu itu ya isi-isi orang, kreatif orang-orangnya kalau ini, kalau kayak gini ini dimana-mana ada mas di kota-kota lain saya juga sering studi apa? studi banding ya di ke Bandung, ke mana, ke Jakarta ya yang beda ya isi orang-orangnya kalau di Jogja kreatifnya